Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Tentunya kita ke unggahan dan ke kabar pertama. Ada unggah spesial banget persahabat ya, dari Bang Deri yang di kembali oleh akun Haper Kota Sultan. Yang mana Bang Dery mengunggah sebuah postingan momen ketika surprise ulang tahun Rizky Pilar Nih persahabat ya, dan ada sebuah kalimat caption dituliskan, Kangkung deh at Les dikejora. Tentunya banyak sekali yang kangen sama Dedek persahabat ya, salah satunya Bang Deri nih luar biasa Tentunya support, dukungan dari Bang Deri memang membuat kita semakin bangga dan bahagia Mudah-mudahan selalu setia dan selalu kompak untuk fans Lesla Lopers mendukung, mengidolakan, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk Dedek Lesti dan Rizky Bilar Dalam posting tersebut banyak sekali komentar hingga respon dari para fans Salah satunya dari aku Nurlela9939 mengatakan dalam kolom komentar Aku kangen juga banget Malestiani dan Muhammad Rizki Bilar Wow <laughs> Luar biasa para sahabat ya kita merindukan dengan sosok Leasi dan Bilar Mudah-mudahan tentunya rangkaian pernikahan mereka berjalan dengan lancar para sahabat ya. Walaupun ditunda sementara tentunya kita harus support Harus tetap dukung yang terbaik Berikutnya kita lihat juga sebuah unggah spesial dari Dede Alessi Kejora. Persahabat yang kita lihat mengunggah sebuah postingan dari Kak Sania Indrin. Yang marah sebuah kalimat caption dituliskan teruntuk Dede Alessi Kejora. Terima kasih sudah bersedia jadi Narsum aku. Makasih atas waktu dan kesempatannya akhirnya bisa sampai ke tahap ini. Pastinya dengan berbagai drama yang berharga banget ai bahagia dan sehat selalu ya ayangku love you sayang luar biasa bersabda ya tentunya dukungan hingga support diberikan mudah-mudahan saja selalu diberikan kelancaran untuk diri Lesti maupun Rizky Billar Postingan tersebut juga post kembali oleh akun Irnawati Angelo 16. Ada kalimat caption juga dituliskan, Insya Allah Mudah gak sabar lihat di gelis juga. Insya Allah memberikan kelancaran wanita prestasi yang punya segudang penghargaan. Gak sabar lihat Dede seperti seni sahabat luar biasa. Pasal yang terbaik. mudah mudahan selalu sukses dan selalu bahagia. Bunga berikutnya kita lihat juga, aduh halu dulu kita persahabat ya, mudah-mudahan secepatnya mereka halal dan bisa selalu bersama dan gandengan tangan Pasti kita selalu tentunya rindu kepada Lesti dan Rizky Bilar. Untuk berikutnya juga persahabat, ya sebuah dari akun Bu Pol persahabat ya, yang mana Bu Pol tentunya mengunggah sebuah kalimat ada di situ tertuliskan. Berhari-hari, berbulan-bulan akhirnya kita berbisik-bisik manja, ulala, wow. <gifat> yang pertama berbahagia terkait pernikahan ditunda, beberapa media online langsung berbondong-bondong untuk meliput kabar pernikahan Naruto Hinata. Artinya pernikahan Leslar memang yang paling ditunggu-tunggu khususnya para Leslar lovers. Tentunya kita harus suruh digeser, Mas sahabat, untuk melihat Bunga selanjutnya kita lihat yang kedua Terkait kuyang, ada salah satu kuyang yang kini kabarnya sedang diproses dengan pihak yang bersangkutan Karena kuyang itu bukan main-main Dan konon kabar kabar manjanya yang bersangkutan langsung menyiapkan pengacara untuk mengetuk palut perbuatan tersebut Pesan dari Bupol jadilah pengguna media sosial yang baik Jangan merugikan orang lain ataupun merugikan diri sendiri Ini bersahabat ya tentu dalam postingan Bu tersebut banyak tanggapan hingga komentar salah satunya dari Bang Bensi Kumbang mengatakan dalam kolom komentar lagi-lagi disuruh geser padahal masih banyak yang masih trauma gara-gara geser sampai seri 10 di postingan sebelumnya <gifat> Cute banget bersahabat ya Bang Bensi Kumbang akhirnya berkomentar di tentunya postingan polisi Leslar mudah-mudahan tentunya kita selalu kompak selalu solid Mendoakan, mendukung, hingga mensupport Lesti maupun Rizky Bilar Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah spesial banget, para ya Yah, Dede Lesti dan Kak Laudia Bella yang tentunya dua-duanya sangat cantik Yang selalu memberikan kebahagiaan, para yang luar biasa Apalagi idola kita ini yang selalu tentunya tampil cantik setiap hari Membuat kita semua terpesona. Unggah berikutnya kita lihat juga yang unggan spesial dari Bang Bensi Kumbang ini unggan kemarin yang mana Bang Bens lagi mencoba untuk mengendarai motor pemberian hadiah dari Lesti untuk Rizky Bilar yang luar biasa tentunya kita mendapatkan kejutan selalu dari orang-orang terdekat yaitu saudara dari Rizky Bilar persahabatnya mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kejutan yang tentunya membuat kita semakin bahagia soal pernikahan Lesti maupun Rizky Bilar keunggah berikutnya juga persahabat yang kita lihat Bang Messi Gumbang mengunggah sebuah Postingan para sahabat ya ada sebuah kalimat caption juga yang diunggah kopi tanpa gula biarlah pahit yang terasa dan gula pun tidak menjadi alasan untuk disalahkan. Tuh, para sahabat ya doakan saja mudah-mudahan rangkaian pernikahan lesti bilar selalu berjalan dengan lancar. Tentunya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Tetap pantengin channel ini para sahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya.